Selamat malam uh, buat Bang Huda dan timnya yaitu Katasha, Anastasia dan uh, Bang Yuda. Uh, malam hari ini kita bakalan uh, ngadain meeting buat uh, hasil apa ya? Hasil desain yang udah kami voting sebelumnya sama teman-teman Passerby dari uh, kelompok ya? lain. Oh ya, uh, minta izin juga ini uh, kami recording buat bukti uh, udah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 apa ya sebagai ketua tim juga mungkin saya mau apa ya mengucapkan terima kasih gitu pada bang Yuda sama timnya yang sudah nyempetin waktunya malam-malam gitu kan malam gitu. juga kayak mm -hmm. kita kan tiba-tiba kayak, uh, kayak ngubungin gitu minta apa pengen, pengen apa kritik desainnya gitu kan kayak kan. apa gitu, <laughs> gitu. oke okay. ya, mungkin mm -hmm. makasih ya gitu sure. dan nyempet waktunya sama mungkin uh, maaf kalau misal kayak ada kata-kata yang kurang enak gitu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 ikonnya bubble speech juga, nah ini juga bubble chat, jadi kayak awalnya saya kira ini kayak fitur shortcut gitu, tapi ternyata pas saya klik ternyata ini tuh buat ke chat room, maksudnya sini nah jadi dari sudut okay. saya mungkin antara icon ininya diganti atau icon ini diganti, soalnya biar user itu nggak kayak miskonsepsi tentang ini, tentang icon bubble chatnya ini, jadi beratnya kayak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 untuk semua posting ibaratnya kayaknya buat kumpulan postingan apa aja yang pernah saya kirim di fan corner si user kirim di fan corner jadi kayak hmm. kalau kita klik my post ini jadi isinya kayak semacam kumpulan kayak si user A ini pernah ngepost -nge apa aja ya di fan corner just di nah tujuannya ini tuh biar misalkan gini misalkan user kayak pernah nge apa ngepost sesuatu yang di fan corner yang mungkin kayak kesannya cringe nih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 nah sebenarnya nah, fitur My Story di sini sebenarnya nggak jauh beda sama yang di sini, di gitu, bang ini kan di profile, di profile juga ada kan My Stories kayak gini nih kayak kayak usernya depan nulis cerita apa aja jadi sebenarnya fungsinya nggak jauh beda sama kayak bookmarks juga nggak jauh beda cuma biar lebih lebih gampang diakses taruh di langsung di dita, langsung ditaruh di home aja gitu dari sudut kanan saya hmm. nah kalau My Library ini tuh untuk misalkan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 Nah, kalau misalkan kita klik menu Fun Corner dari home, kan munculnya ke sini ya, Bang. Nah, isinya itu kayak kategori-kategori Fun Corner-nya itu ada apa aja sih? Nah, dari sudut pandang saya, ini tuh kayak ini kan ada icon sofa nih. Icon sofa ibaratnya kayak orang-orang tuh pasti kalau mau ngobrol, pasti di sofa, kayak cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu, kan buat melambangkan Fun Corner. tapi dari sudut pandang saya ini ya seharusnya kayak sofanya ini kayak enggak jangan kayak opacity nya yang diturunin gitu kan jadi ini kan menjadi kayak nyatu sama background gini nih bang hmm. nah mungkin ada aja buat beberapa orang yang mungkin kayak visualnya kayak enggak sejernih lainnya kan ada tuh kayak orang penglihatannya kurang maksudnya bukan bukan but bukan nggak bisa melihat tapi kayak kurang aja penglihatannya kayak minus atau gimana nah lihat ini mungkin akan jadi sulit nah jadi menurut saya dibikinnya kayak di stand out langsung aja dibikin kan jadi enggak terlalu nyatu banget sama background terus jadi orang tahu kan bentuknya ini soka. Nah lalu ini sebenarnya bener-bener nah masuk ke icon ini sebenarnya kayak ini kan ada menu art nih bang di kategorisnya aja ada ada kategori art nih di van corner. Hmm. Nah tapi pas saya klik di musik nih bang kayak misalkan ini kan dia ngebahas yang baru-baru banget tuh ngebahas tentang is, lirik lagu terus camero ya, pop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 dari berarti biar lebih kepake aja gitu dalam kategorinya daripada kita klik terarts yang benar-benar ngomong art ternyata, oh ada yang ngepost tapi 30 hari yang lalu, terus 10 hari yang lalu, ini kayak jarang banget, mending uh, Dibikin kategori terpisah Nah lalu untuk conversation sendiri, kayak sini saya terinspirasi dari beruang pengakuan sepungguh Jadi kayak orang-orang di user itu kan, sini kan di corner kita bisa nulis, bisa nanya, bisa apapun -apa secara anonim kan bang. Nah di konfesion hmm. ini kita benar-benar bisa kayak apa aja gitu, kayak konfes romance, konfes hal-hal yang memalukan, kayak misalkan kayak konfes oh dulu saya pernah tuh jalan kayang dari Jakarta ke Bandung atau gimana kan. Bikin mau konfes. Hal-hal sebelumnya, nah tujuannya saya bikin ada konfes. Kan, konsisten, cinta biar lebih terfokus aja. Soalnya khawatirnya ini kan ada launch, Nah, nanti kalau misalkan di launch ini kayak ketutup sama so, ibaratnya ketutup sama konfes. Kan isinya kayak sebagian besar konfes, apa gimana? Mending langsung fokus di konfes aja. Jadi, biar orang-orang fokus kayak, oh, saya mau konfes ini, saya mau konfes ini, saya mau konfes ini. Jadi, langsung di konfesnya, nabung 10 menit perpecahan dari aksi.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 kalau misalkan sini atau, atau kalau misalkan emang sini mau dipentokin banget, berarti sini juga harus dipentokin banget, disini bukanlah saya sih gitu. Okay. Nah, dari timeline dari fun ini sebenarnya saya terinspirasi, kayak dari grup chat, nih bang. Kalo misalkan grup chat di lain itu kan ibaratnya gini, saya pengen user itu kayak ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngeposting sesuatu yang anonim. Soalnya kan gini, kalau misalkan kita di grup chat, nih, di grup chat kan ibaratnya kita,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 penggunanya 10 nih, usernya banyak. Nah, otomatis kan nanti timelinenya kayak update-nya banyak. Di dalam satu menit mungkin ada 500 post nih, banyak. Nah, mungkin nanti, jadi user misalkan lagi nyari lagu nih, lagi nyari rekomendasi lagu, misalkan lagi rekomendasi lagu dari Taylor Swift. Cuma dia nyari di populer itu kayak kan update-nya banyak, populernya juga kayak kegantinya juga banyak, terus di nya juga kayak update terus. Nah, nanti daripada dia, biar dia nggak repot-repot, nyari rekomendasi lagu gini,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 dia juga bisa taruh ke bookmark biar suatu, suatu waktu dia bisa membuka lagi dia bisa ngedengerin lagu ini dia bisa tahu dia pengen ngedengerin lagu ini gitu nah ini juga sebenarnya kalau misalkan tampilan ini dia nah balik lagi ya misalkan kalau misalkan kita ngeklik nih postingan postingan di fan corner kan sama aja nih kan di sini sebelah sini kanan best space nah balik lagi sebenarnya eh, kayak komentar saya sebelumnya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 Nah, lalu termasuk ke stories nih Oh iya sebelumnya saya lupa Sebenarnya mungkin entah ini mungkin kayaknya sebab sih Bang di uh, <koh> fun corner-nya. sebelumnya saya pernah nih Bang nge, uh, apa bikin postingan ini yang main print Hello World yang posin ini deh saya pernah bikin postingan ini Dan ternyata pas saya cek lagi di kan postingan saya cek, udah saya post lima hari yang lalu ya Bang ternyata pas saya cek lagi tuh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 Nah, kalau stories tuh kan, kalau misalkan kita klik tampilannya begini nih bang, stories itu hmm. ada kategorisnya, sama ada storiesnya. <tuh> nah ini bener, tanggapan saya tuh bener-bener tanggapan suka aja sih bang. Soalnya kan sebelumnya di fun corner itu kan tampilan menunya kayak gini bang, pas di klik fun hmm. corner tampilannya langsung muncul kategorinya. Nah kenapa pas kita klik? apa stories kategorisnya di sini tapi terus ada itu stories dan dari sudut pandang saya kenapa kayak enggak sekalian aja setelah kita klik stories sama ke fun corner gini langsung muncul kategorisnya nah nanti ngeliat list storiesnya masuk ke sini masuk ke kategorinya jadi seperti kayak ini nih. jadi pas kita klik ke stories tampilannya juga sama kayak gini sama seperti ke fun corner cuma ini backgroundnya tetap dibedain kayak sini kan juga backgroundnya dibedain ini buat sebagai identitas aja, buat identitas kalian kan. Oh, warna pink itu ternyata stories buat romance, nah, hijau ini sebenarnya buat school. sama aja sih sebenarnya. Untuk background konsepnya sebenarnya sama aja, cuma saya bikinnya kayak biar langsung muncul kategorinya aja. Nah, baru pas kita misalkan ketik salah satu kategorinya, nah baru nih muncul postingan-postingan ini. Kayak apa aja sih stories yang pernah dikirim sama orang-orang dan -orang. nah, nanti data storiesnya masuknya kesini, bang, ke sini bang, recent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 ini kan ada sombornya, ternyata pas diklik sombornya, isinya apa -apa. sama aja, iya isinya sama aja tuh bang. Nah itu mungkin antara ngebak atau gimana, isinya mungkin bisa tuh bang. bang, bang. Exactly pasti ngebak sih, nggak mungkin kayak gimana, gimana? Nah iya sama Karena... udah sih bang sekian aja uh... apa analisis setahu dari saya benar-benar nggak -benar ada basic bisa sama sekali cukup sekian. Oke, okay, it's interesting dan, Thank you. dan terima kasih, mungkin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 Jadi kalau arts nonsumenya kayak gini, kalau uh, education uh, nonsumenya gini gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita sempat A-B test ngelakuin uh, apa namanya apa uh, itu promote juga gitu. Dan ternyata uh, beberapa hal beberapa beberapa touch ke user ngerasa kayak nonsumenya unik. Kenapa? Karena misalnya saya lagi ngepromosin satu barang gitu. Di art sama di non uh, sama di education cara penulisan adsnya beda gitu. Tapi hubungannya sama si art itu sendiri gitu. Misalnya ada saya lagi mau promosin barang.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 Dan ada satu desain dribble yang ngebuatnya kayak gini, Wijes, saya sebenarnya unik untuk dicoba. Tapi saya tahu sebenarnya dari sisi ini agak-agak susah sih. Cuman ya karena CTO saya terlalu baik nih gitu kan, mau mau membantu saya mencapai mencapai mimpi saya, makanya dicoba kita paksa lah, coba kita cobain um, dari sisi ini. Sebenarnya tanggapan user tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita bikin storynya kayak gini? Karena kan kalau umumnya kalau webpack aja begitu diklik langsung nampil semua.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 Dan juga, kenapa komennya di bawah ya? Itu jawabannya juga, saya masih bilang pasti ebitasi. Tapi, akhirnya kita sendiri sadar salah satu kelemahan dari uh, UI kayak gini adalah ya, cukup tricky dari segi teknik gitu. Saya juga udah sepakat sama si saya, sehingga kita memang lagi godok lagi yang lebih baik. Maksudnya gitu, kita udah tau itu, itu bug sehingga uh, apa namanya dia tuh kayak overflow gitulah bentuk si box komennya gitu. Kita sama-sama sadar semuanya, tapi ya udah, kita nggak bisa make it itu cepet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 yang desain dari Azam tadi nah, uh, masuk lagi, masuk lagi postnya. oh, timeline nya nah, uh, terus, dari gue juga appreciate uh, apa namanya masukan dari Azam sih apa tentang space kanan kirinya itu seberapa tadi Tuh good point cuman kita, poinnya balik lagi ke Pak Hujia tadi kita pernah implementasi seperti itu dan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 Udah dilihat ya itu istilahnya. Itu iya, gak apa-apa. Ya. Dilihat atau di desain seperti apa. Ditaruh mana gitu. Overall good sih. Overall good. Apalagi yang populer sama recent tuh. Itu masukan yang bagus. jawab gue jawab Udah sih dari saya itu Baik Bang, terima kasih Bang. Yuk. Hey, mau ngomong, harus ngomong dong. Udah dibahas semua, paling, paling di margin aja sih. Apalagi ada uh, bacaan, uh, CTA Oh gitu Kalau to kayak, kalau mau kayak kalau concern buat banner tadi coba cuman mau ngasih coba coba bacaan artikel coba CTA cari call to action itu buat hmm. uh, engage sama user juga. Selebihnya udah dibahas sama Kudia. Terus uh, paling uh, tipografinya mungkin bisa di research buat font-fontnya itu. Buat pembedanya mana yang harus di-highlight, mana yang enggak. Eh, ya? Itu sih saya udah dibahas. Selebihnya sih kalau misalnya uh, lu mau mulik-mulik desain tuh sebenernya oke okay apa enggak bener kayak ketahu dia gitu I inget aja kemauan user tuh di atas segalanya sama kenyamanan mereka jadi apa yang menurut kita oke okay, tapi kan user yang pakai kayak gitu jadi mereka bakal ninggalin kalau mereka nggak suka kayak gitu sih. Udah sih sama di line spacing aja sih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 Ya mungkin uh, dari saya kayak makasih banget gitu atas feedback-nya gitu uh, juga kayak mungkin minta maaf lagi gitu karena kita kan kayak mahasiswa 3 gitu soal -so, apa namanya kritik lagi gitu ya mungkin itu sih aja mungkin atau Rudi uh, Terima kasih banyak atas uh, feedback dari desain saya jadi saya bisa tahu oh, sebenarnya kayak dari sisi developer tuh kayak alasannya mengapa jadi uh, jadi kedepannya biar dalam saya bisa nyuap ux jadi saya bisa mempertimbangkan hal ini jadi jadi nggak nggak hanya dari pertimbangan saya tapi menjadi pertimbangan user juga terima kasih banyak atas feedbacknya Jadi cukup ya. kenapa ya. nggak dirilis aja punya bikin kalian gitu biar Aduh. kita musuhan musuhan apa Baru oh, bener, 3, bang. Atamanya, lom, kalau misalnya ada apa -apa. Nanti kalau misalnya